Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel My e-learning Dalam hal ini kita akan mengupas masalah perusahaan dagang Dimana dalam hal ini kita akan coba mengimplementasikan software akuntansi, Yaitu jahir accounting ke dalam perusahaan dagang Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Dalam hal ini, kita akan coba menyelesaikan kasus daripada PT Pasifik yang beralamat di Mall Kartini Lantai 1 Blok C 58 Nomor 115 Bandar Lampung. Dalam hal ini hanyalah sebagai ilustrasi saja. Nah data-data dalam perusahaan PT pasifik ini yang pertama adalah daftar akun Ini yang harus kita siapkan daftar akun sesuai dengan akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan tersebut Yang kemudian kita juga menyiapkan saldo-saldo daripada akun-akun tersebut yang selanjutnya kita juga menyiapkan daftar nama pemasok atau vendor, daftar nama pelanggannya, yang kemudian daftar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan coba bagaimana mengimplementasikan ini ke dalam jahir accounting. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba buka jahir accounting, di mana di sini kita akan membuat data baru khusus untuk PT Pacific. Langkah yang pertama kita buka software Jahir Accounting, dalam hal ini saya menggunakan software Jahir Accounting 6 dimana di sini build 13. Baik, sambil menunggu proses daripada software jahir accountingnya Oke, okay, baik. Ini jahir accounting 6, build 13. Ini sudah terbuka. Baik, kita akan coba membuat data baru perusahaan, yaitu PT Pasifik. Yang pertama adalah kita klik "membuat data baru". Nah, di sini akan kita coba mengetikkan ataupun menginput informasi daripada perusahaan tersebut. Yang pertama kita inputkan adalah nama daripada perusahaan itu sendiri yaitu PT Pasifik. Oke. Okay. Yang kemudian PT Pasifik ini beralamat di Oke, okay, beralamat di Jalan Kita copy saja yang beralamat di Mall Kartini. hanya kota Bandar Lampung saya Mall Kartini Tanjung Karang kemudian negara Indonesia kita pilih yang kemudian kotanya kota Bandar Lampung, kode posnya, Dan nomor. nomor kode pos kita anggap saja 000 dengan alamat emailnya dan selanjutnya baik ini data daripada perusahaan PT Pasifik Oke selanjutnya kita lanjutkan Nah di sini adalah bahwa PT Pasifik yang akan kita buat di sini adalah memiliki periode akuntansi. Mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, yaitu di sini ke dalam contoh adalah pada tahun 2017. Ya 2017. Nah kemudian di sini ada buat chart of account standar. Nah apabila di sini yang bertanda hitam ini kita biarkan saja maka kita akan menggunakan daftar akun yang disediakan oleh Jahir Accounting namun apabila ini kita hilangkan checklistnya, maka daftar akun nanti akan kita buat sendiri nah sementara di sini adalah lokasi penyimpanan file nah lokasi penyimpanan file ini akan kita simpan di drive D akan mengklik sini yang kemudian kita masuk ke drive yang kita inginkan dalam hal ini kita akan simpan di di drive D yaitu pada folder Ada folder pembelajaran. Oke, pembelajaran pada semester genap kita sebut dengan nama. PT Pasifik oke kita simpan dengan nama PT Pasifik nah di sini sudah terlihat bahwa data sudah kita simpan di folder pembelajaran yang kemudian kita lanjutkan nah di sini jahir akan mengkonfirmasi kembali apakah data yang kita inputkan sudah benar apa belum kalau sudah kita proses, kita tunggu sampai selesai. Yang kemudian di sini, si jahir juga akan mengkonfirmasi mata uang yang kita gunakan. Dalam hal ini, adalah pasti kita menggunakan mata uang rupiah yang selanjutnya kita lanjutkan, kemudian selesai. Nah, Dari sini muncul peringatan: mata uang IDR tidak dapat digunakan dalam transaksi kode akun penting untuk mata uang tersebut belum ditentukan dengan benar. Nah, kalau muncul seperti ini, biarkan saja karena apa. Karena yang pertama daftar akunnya belum ada sama sekali Oleh sebab itu biarkan saja, kita okekan saja Yang kemudian ini juga sama Akun penting berikut ini kosong, tidak benar, oke kan saja Yang selanjutnya ini bisa kita cancel atau kita lanjut-lanjut-lanjut terus Atau lebih cepatnya adalah selesai dalam proses semuanya Nah, di sini kalau kita lihat dari data rekeningnya masih kosong semuanya yang kemudian data-data yang lain, data pemasok, data vendor dan data yang lainnya juga masih kosong. Nah, di sini belum bisa digunakan. Nah, untuk tahang, tahap selanjutnya adalah kita akan menyiapkan data-data perusahaan seperti yang saya katakan tadi, yaitu daftar akun. Di mana daftar akun ini nanti akan kita ketikkan pada Microsoft Excel nah seperti ini kita ketikkan di Microsoft Excel data akunnya yang kemudian data produknya data customer dan data vendor nah ini langkah selanjutnya agar kita bisa mengimpor data-data tersebut dari Excel ke jahir. nah untuk sementara waktu dalam hal ini kita Cukupkan dulu Dan jangan lupa Like and share Serta subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh